Keunggahan pertama, sebelumnya Bang Min akan mengucapkan dulu nih Untuk idola kesayangan kita Dan fans Leslar Di seluruh dunia, persahabat yang mana Hari ini adalah hari anniversary Leslar Yang tentunya ke 13 bulan Masya Allah, satu tahun lebih satu bulan, tentunya fanbase Dari Leslar Lovers Merayakan, persahabat ya Kebahagiaan yang kita rasakan Alhamdulillah tentunya Dedek Lesti dan Kakak Bilar sudah menjadi pasangan yang sah suami istri Mudah-mudahan rumah tangga Dedek dan Kakak selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan dan tentunya mudah-mudahan langgeng bersahabat ya Doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita di unggahan ini kita lihat persahabat ya, Masya Allah, momen-momen spesial anniversary Dan kita lihat unggahan ini diposting oleh leslar.lovers Kalimat caption juga dituliskan, selamat tanggal 23 sampai 24 Leslar yang ke-13 bulan Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans, yakni dari akun Instagram Musni Agufron mengatakan Bunda senang lihat kalian berdua Semoga sampai kakek nenek Semoga cepat dapat ngomongan amin iya Robi Amin doakan yang tentunya terbaik Terus persahabat ya Mudah-mudahan dedek Lesti dan kakak Bilar Cepat dikasih ngomongan dan Tentunya kita mendapatkan ponakan online Pasti gemes banget persahabat ya. Dan kita lihat juga di sini ada komentar lain diberikan dari akun Monyet Score GW mengatakan, Masya Allah ganteng dan cantik, nanti anaknya pun pasti ganteng dan cantik juga. Ya Allah gak sabar tunggu Leslar Junior tuh. Para fans sudah gak sabar menantikan Leslar Junior tiba persahabat ya doakan yang terbaik saja untuk idola kita. Dan untuk selanjutnya, persahabat kita lihat ada kabar bahagia yang kita dapatkan untuk takdir cinta. Kongrats Persahabatiah ya, Dua Hari sudah mencapai 4 juta viewers. Suatu kebanggaan dan suatu kado spesial bahagia. Untuk anniversary Leslar yang ke-13 bulan. Ini diunggah oleh akun official yang Lovers Indonesia. Kalimat caption pun dituliskan. Yay, Selamat untuk Abang Bilar dan Dedek Lesti Kejora. Video klip takdir cinta di YouTube 3D Entertainment Trending 1. Dalam trending 2 untuk musik Dan dalam waktu 2 hari telah ditonton sebanyak 4 juta viewers Untuk teman-teman Lesla Lovers kalian emang best Tetap semangat ya Dan jangan lupa streamingnya Kompak selalu Salam Lesla Lovers Indonesia Ini suatu kebanggaan untuk kita semua bahwasanya kita selalu kompak dan selalu solid mendukung karya-karya dari idola kita Berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan ini momen-momen spesial yang kita dapatkan vitamin bahagia diunggah semalam persahabatnya, masya Allah. Ini adalah momen ketiga pembuatan video klip takdir cinta persahabat jauh ya. dan cute banget nih, masya Allah luar biasa, aduh menggemaskan persahabat. Ini endingnya sungguh luar biasa, persahabat ya abang bilang, menatap dengan manja, dengan penuh kecintaan dan penuh kasih sayang menatap wajah dede elastik yang ciora aduh membuat baper para cowok luar ya. tuh persahabat ya masya allah luar biasa tentunya kebahagiaan pun kita rasakan melihat kemesraan dari pasangan. Pengantin baru ini persahabat ya Mudah-mudahan kebahagiaan Selalu diberikan di dalam rumah Tangga dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga para sahabat Ada sebuah pernyataan nih Dari kak Airin Tanu Yang mana soal Lesti dan abang Bilar para sahabat, ya, Ini pernyataan luar biasa Masya Allah kebaratullah para sahabat, ya Cici Airentanu ini menyampaikan pernyataannya bahwa dedek Lesni itu seperti berlian Asoka persahabat ya Yang mana tentunya walaupun simpel, tetapi berbeda cahaya dengan yang lain Masya Allah persahabat ya tentunya luar biasa ini support dukungan dari kak Airentanu untuk dedek Lesni dan kakak Rizky Bilar Kita semakin bangga dan semakin bahagia bahwa dedek Lesni dan kakak Bilar banyak orang-orang baik dan orang-orang hebat yang selalu mendukung dan mensupport sahabatnya. Mudah-mudahan tentunya kita semua semakin kompak dan semakin solid mendukung karya Dan tentunya apapun yang dilakukan oleh Dede Alkan dan kakak Rizky Bilar Kita masih menunggu cidukan vitamin manja selanjutnya Mudah-mudahan ada kabar baik dan keberbahagia Serta cidukan vitamin manja di hari anniversary ini ya. Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini dulu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar